Assalamualaikum. Untuk Mem Fauciah Binti Maulud, kalau saya terawan, saya lihat penyakit itu kan ada penyakit dohir, batin dan kauibda. Nah, dohir itu apa? Dohir ya penyakit medis lah. Batin penyakit apa? Batin itu adalah penyakit psikis, psikiater atau psikolog atau pikiran karena pikiran. Dan penyakit yang ketiga adalah penyakit gaib. Nah, penyakit gaib berasal dari gangguan-gangguan makhluk gaib seperti bangsa jin, makhluk jin, dan lain-lainnya. lah Sedangkan memfaujiah ini, saya lihat itu terkena penyakit batin sama dohir atau penyakit medis. Jadi saya melihat... Oh, Memang ada stroke, terus dadanya di sini. Kalau saya terawang, di sini agak sesek, orangnya di sini agak sesek. Terus mohon maaf, untuk saya menerawang untuk bagian vitalnya atau bagian vaginanya itu kayak uh, kotor ya, bukan kotor ya. Kayak ada semacam merintis-merintis gitu loh, jadi di dalam rahim atau di, di dalam rahimnya ibu itu kayak semacam apa ya? Merintis-merintis gitu loh, saya nggak tahu pokoknya kayak semacam penyakit apa ya, saya nggak paham namanya, Yang jelas di vaginanya ada sedikit bermasalah atau kotor, atau ada bintik-bintik gimana gitu loh, kalau di dalam mulut vaginanya. Terus saya juga melihat untuk giginya juga kalau bisa sih dibersihkan atau disikiling, karena ada kerak-keraknya, kalau saya lihat giginya juga agak sakit di situ kalau memang Fauzia sendiri yang dibutuhkan anda cuman senang jadi kalau bisa diajak ngobrol kalau bisa sih ada anak kecil ya karena mungkin ada kalau ada cucu atau anak kecil biar diajak main-main karena itu adalah penyakit tua jadi orang kalau sudah tua kan pikirannya kembali ketua lagi jadi kalau bisa sih biar bermain sama anak-anak kecil diajak bercanda, diajak bicara, terus jangan didiamkan atau dibiarkan kalau bisa. Terus kalau pagi, ya enggak setiap hari, entah e, tiga hari sekali atau satu minggu sekali kalau bisa sih manas-manas dengan sinar matahari antara jam 7 minimal jam 7 dan maksimal adalah jam 9 pagi. Biar terkena sinar matahari langsung. Seperti itu. Cuman kalau itu juga terkena penyakit apa? batin, jadi batin memang ada gangguan untuk psikisnya, pes, psikiaternya, psikologisnya. Itu seperti itu ya, emang ini udah tua, udah, ibaratnya udah usianya seperti itu wajar. Itu seperti itu, jadi gak ada masalah sih. Cuman kalau yang saya lihat, dia sesak. Terus dia agak ada sedrupnya dikit, terus sama vaginanya juga kalau kalau dioperasi atau dilihat gitu ada merintis bintik-bintik kecil-kecil seperti itu. Saya nggak tahu penyakit apa, ya intinya ada sesuatu yang kotor di dalam vaginanya sama kalau giginya juga agak sakit, mungkin ada karang-karang gigi dan apa kalau saya lihat seperti itu. Oke itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum.